Terbakar hidup-hidup tanpa ada yang ngebakar gitu. Halo internet, it's Nia Welcome back to my channel Sebelumnya terima kasih buat kalian yang support aku dari awal Dan klik video ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya guys Tombol merah yang ada di bawah Balik lagi nih di channel yang gak ada bosen bosannya Nyuguhin kalian fakta-fakta menarik Dan cerita unik yang terdapat di seluruh dunia So, kita dulu, let's get started this video Helen Conway adalah perempuan yang lagi-lagi berusia 51 tahun. Pertanggung 8 November 1964, Helen Conway, wanita berusia 51 tahun, ditemukan terbakar habis di atas tempat tidurnya sendiri. Berdasarkan saksi mata yang ada di situ, jadi si saksi mata ini ngelihat si Helen itu tuh tiba-tiba mercikin api gitu di dalam tubuhnya terus ngebakar dengan begitu cepat tubuhnya sampai jadi abu. kalian bisa bayangin nggak sepanas apa cairan di dalam badan kita tuh sampai bisa ngebikin tulang dan kulit kita ini tuh jadi abu dengan waktu yang sangat singkat. kita kebakar aja tuh memerlukan waktu yang cukup lama untuk jadi abu. kayak fase kremasi ya, kayak fase kremasi itu kan kayak gitu agak lama gitu. terus masuk dalam peti dulu gitu kan peti kayak drum bukan drum sih maksudnya kayak di dalam besi gitu kan nah baru kita dibakar beberapa jam gitu nah itu pun juga nggak nggak semuanya jadi abu bahkan masih ada yang kayak tulang tulangnya tersisa gitu tapi SHC ini langsung membuat tubuh si penderita atau si korbannya bener bener hangus terbakar dan tersisa cuman jadi abu itu abu rokok, tau kan abu roko. yang kalau kita gini-giniin dia langsung lop, apa, hancur gitu Wow, ini itu salah satu hal yang aku gak pernah bayangin sebelumnya guys karena menurutku gak masuk akal aja tubuh manusia bisa ngeluarin cairan yang se-se-se-se semengerikan -se -se -se -se -se -se itu gitu Kronologi kematiannya si Helen ini adalah pada waktu itu si Helen ini berada di rumah gitu kan bersama cucunya cucunya lagi asik nih nonton televisi gitu uh, kalau untuk anak-anaknya lagi pergi liburan biasalah orang luar negeri suka banget ke liburan ke luar negeri keluar kota gitu kan nah si Helen ini tinggal berdua sama si cucunya cucunya lagi nonton TV kan terus si Helen ini teriak ketika tawa hai hey, cuci -cu. gitu Cuk, sengang ambilin korek buat aku nah, karena si Helen ini itu adalah seorang candu rokok berat jadi dia gak bisa lepas dari namanya rokoknya dia nah buat kalian yang perokok pun hati-hati ya guys hati hati tuh hati-hati hati-hati ya tahu kalian bisa kebakar tiba-tiba tanpa orang tahu gitu nah di pukul 830 Si Helen ini turun gitu, habis ngerokok kan di atas loteng itu dia turun lagi, si ini turun lagi nonton televisi kayak biasa kegiatan dia biasa, di jam 8.42 si tetangganya Helen itu mau berangkat ke gereja gitu kan nah nggak sengaja dia ngelihat ada percikan api gitu di dalam rumahnya si Helen bingung lah, kan dia. Apaan tuh ya? Kok ada percikan api di rumahnya si Helen ini. Nah, si tetangganya ini tuh langsung berinisiatif gitu kan. Tok tok tok datangin rumahnya si Helen. Terus dia ngetuk rumahnya Helen. Tok tok tok tok tok tok. Dibukalah sama si cucunya Helen tadi kan. Ya, Pak, ada apa, Pak? Tapi di sini tuh nggak dijelasin, Guys. Dia ngomongin apa? Yang jelas dia cuman bilang eh, apa? Di artikel ini cuman dijelaskan bahwa si tetangganya Helen tersebut mengurungkan niatnya untuk Memasuki kamarnya si Helen Karena suhu panas Yang menurut dia panas banget gitu loh di, Untuk ukuran rum ruangan rumah Di sana gitu nah, Sekitar pukul 8.48 Akhirnya si pemadam kebakaran datang Para pemadam kebakaran tuh datang tetangga ini juga udah was was gitu kan jadinya jadi kebakaran besar nih kalau nggak ditelepon-telepon pemadam kebakarannya gitu kan lah sama dia pemadam kebakaran datanglah si pemadam kebakaran ke rumahnya si Helen betapa terkejutnya mereka sama lagi-lagi kayak yang pertama tadi jadi mereka menemukan tubuhnya si Helen ini terbakar sendiri menjadi abu kecuali bagian kakinya kakinya dong yang masih utuh sementara yang lain-lain tuh beneran jadi abu. Jadi abu sama sekali guys. Hal ini tuh termasuk aneh gitu kan untuk mereka pada waktu itu karena tubuh memerlukan waktu sekitar 3 jam dan sekitar 1000 derajat Celsius untuk ngebuat tubuh manusia itu berubah jadi abu. Kalian bisa bayangin guys. Bayangin cuman dalam 6 menit aja 6 menit aja tubuh manusia itu jadi abu karena penyakit langka ini spontannya badan kita bereaksi akibat kehidupan kita yang gak sehat juga kan, kayak merokok tadi alkohol juga nah, hal tersebut yang ngebuat tubuh kita tuh akhirnya mengeluarkan cairan yang ngebuat badan kita jadi abu kebakar, jadi abu, habis dalam waktu 6 menit aja, Ih, bayangin sesakit apa apa ah, itu 6 menit aja langsung jadi abu. Nah, untuk yang kalian tahu 1000 Celcius itu setara sama kayak kebakaran satu lahan besar gitu. Tuh, kebakaran satu lahan besar. Jadi badan manusia itu bakal lebur jadi abu kalau panasnya itu setara sama kebakaran satu lahan besar. Bayangin di dalam tubuh kita yang cuma cairan Oh, itu aja bisa ngebuat badan kita terbakar Hidup-hidup menjadi abu Hanya dalam waktu kurang lebih enam menit Aku nggak pernah kepikiran Kalau betapa uniknya Kok unik sih? Sebetapa banyak hal yang kita nggak tahu ya especially untuk tubuh kita sendiri maksud tubuh manusia banyak hal yang kita nggak tahu di dunia ini gitu termasuk kematian yang bisa terjadi secara mendadak umumnya kan orang mati atau meninggal secara mendadak itu karena penyakit jantung atau sarap kejepit gitu kan sarap kejepit gitu ini tuh ada salah satu fakta menarik yaitu badan bisa terbakar hidup-hidup sampai menjadi abu karena gaya hidup yang gak sehat Nah guys Jadi kita tuh guys Nih Apalagi selama PPKM ini kan, kita gak bisa kemana-mana, ngapa apa lain gitu kan Ya, minimal di rumah tuh kita geraklah olahraga gitu kan Ya, olahraga ngapain gitu, nyapu kayak pokoknya bikin suatu aktivitas gitu Jangan lupa juga makan makanan sehat ya Gak harus mahal, gak harus mahal, kita beli sayur aja di bibi-bibi sayur tuh sayuran tuh murah kok ada yang 5000 udah satu satu iket maksud satu paket sama sayur-sayur yang lain gitu loh makan aja itu terus baiknya minum air putih kan karena ini juga lagi masa-masa corona atau covid kita diwajibkan untuk tetap sehat dan jaga stamina tubuh ya kalau kita nggak bisa beli Buah ya, minimal makan sayur gitu. Kalaupun kita belum ada rezeki untuk beli sayur, kita bisa coba untuk tanam tanaman sayur-sayuran di dekat rumah kita. Itu dipot-pot kecil aja di polybag gitu kan? Kita bisa pergunain itu untuk menjaga metabolisme tubuh kita. Nah, guys, gimana Gimana Gimana? Gimana, gimana penjelasan aku yang satu ini? Menarik kah? Pastinya menarik dong ya, kan, untuk disimak. Nah, aku nggak ada bos mesen ya untuk ngingatin kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol merah yang ada di bawah ya, tekan tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian yang paling pertama tahu video terbaru dari aku. Danlah, bye bye. Sampai jumpa di next video, selanjutnya